Ini. ini buah apa ya oke okay, oke okay, teman-teman e, saya jadi saya menemukan buah ya yang tadi jatuh dari atas dari atas pohon saya saya tahu ini buah apa ya tapi ini ada bekas bekas hewan ya bekas kelelawar tapi ini kayaknya aman kalau dimakan teman-teman oke okay. kita makan ya e, mudah-mudahan ini bisa menambah Stamina saya, sama di hutan teman-teman hmm. Oke Jadi Buahnya ini ada sedikit keras ya saya sedikit keras Ya, ini aman Ada sedikit keras dan rasanya tuh hmm, Tidak ada manis, tidak ada asam Cuman seperti air teman-teman Nah jadi teman-teman Buah ini adalah buah jambu ya Buah jambu yang e, Dibawa kelelawar Nah dan, jadi si jambu ini Jatuh dari genggaman e, Tangan kelelawar teman-teman Hasil saya pun langsung memakannya Karena e, tadi dari atas ya jatuh Dan gak sengaja e, Hampir keincak kaki saya juga teman-teman jadi saya memanfaatkan memenfaat, ini buah, saya makan. Uh, tadinya sih rencananya mau 10 hari 10 malam temennya di hutan, 10 hari 10 malam. Karena berhubung di sini juga di hutan ini tidak ada apa namanya? Uh, tidak ada jaringan telekomunikasi ataupun sinyal internet, teman-teman. Dan kemarin juga sempat ada ya, sempat ada Jaringan telekomunikasi cuman hanya di tempat-tempat tertentu ya, Nah jadi saya eh, sekarang sudah mulai memasuki area yang eh, jauh sekali dari eh, jaringan internet Ataupun telegram teman-teman Nah, Oke, okay. peringatan teman. Uh, luar biasa saya uh, bisa menemukan tempat uh, berkemah atau bermalam bikin pipa lagi. Ini tempatnya di bawah gua teman-teman. Tuh jadi ini indah sekali. Oke mantap. Nah dan di sana saya akan uh, bikin pipa. Jadi di sini tuh saya tidak perlu ya tidak perlu apa namanya uh, bikin Tiang penyangga. Tiang penyangga untuk berteduh. Tapi ini tinggal saya bikin amparan untuk lantainya ya. Untuk lantainya saya bikin amparan dari dedaunan. Dari dedaunan teman-teman. Dan atapnya juga ini tuh. Jadi kemungkinan kalau hujan. Eh, tidak akan tembus ke sini ya. Tuh, oke. Jadi kemungkinan saya akan bisa bermalam di sini. Dan kayaknya ini kayaknya kayaknya sih e, menurut saya ini e, aman ya. Nah teman-teman, saya rasa saya harus segera em, apa namanya e, membikin atau membuat amparan e, pipak di gua ini teman-teman ya karena mungkin ini cuaca e, tidak tahu ya kadang-kadang sekarang cuacanya kadang-kadang langsung mendung langsung hujan teman-teman nah jadi saya harus segera e, bikin amparan ataupun mencari kayu bakar teman-teman ya, Nah teman-teman saya langsung mencari dedaunan ya langsung mencari dedaunan oh, dari daun apa saja yang yang penting si daunnya itu tidak menimbulkan kegatalan gatal ya ataupun yang bukan daun beracun teman-teman bisa dari daun jati ataupun bisa dari daun Pohon pisang ya, daun pisang Saya rasa di depan saya ada pohon pisang teman-teman Saya akan memanfaatkan daunnya ya Yes, saya menemukan pohon pisang Nah, itu dia ya, daunnya tuh bisa saya Manfaatkan untuk amparan Bipak gua, teman-teman e, Saya rasa itu harus segera ditumbangkan ya Ini e, pohon pisang alam ya Pisang hutan ya, tidak berbuah teman-teman Ini e, tangkainya tinggi-tinggi banget Cuman ini tidak berbuah, ya. Tidak berbuah tuh tinggi banget, ya. Tinggi. oke okay, teman-teman jadi ini lampar daunnya sudah dipasang ya uh, oke teman-teman uh, mantap jadi inilah dipak di dalam gua ya uh, ya saya belum punya kayu bakar teman-teman dan ini sudah sore kalau oh, kemungkinan saya harus nyari kayu bakar dulu ya aduh tapi ini kelihatan uh, nyaman ya nyaman sekali tidak <tuh> kerasa oke okay, mantap uh, saya akan uh, langsung nyeri api bakar ya teman-teman aduh lumayan capek ya. tapi gak apa-apa teman, biar biar, biar tapi saya senang ya, senang saya senang sekali e, bisa menikmati alam, bisa menelusuri alam ini. dan saya tadi bawa bogel pisang yang tadi daunnya dimanfaatkan oleh saya teman-teman. ini, nah. Nah, ini e, bogel pisang ya, bogel gebog, bogunya teman-teman. nah ini akan menjadi santapan akan menjadi menu malam saya teman-teman oke saya akan membakarnya ya dengan mengolah dengan cara dibakar oke mantap dan untuk pertama-tama saya akan uh, menyiapkan dulu api ya menyiapkan dulu apinya teman-teman untuk -teman. uh, membakar gebog menyate gebog mantap teman-teman, jadi yang saya makan itu dalamnya ya dalam dalam dalam gebog, ini dan ini akan saya panggang ya teman-teman akan saya panggang, dimakan mentah juga, ini rasanya enak teman-teman. mohon -teman. teman -teman kalau lebih cuman kalau lebih nikmatnya lagi saya harus memanggangnya ya, jadi rasanya itu seperti Oh ya tidak ada tidak ada manis tidak ada hmm, pahit asam tidak ada. Oke, baik teman-teman, nah, ini si gebuk pisangnya sudah saya potong menjadi dua dan saya akan memanggangnya teman-teman. Oke teman-teman kita langsung taruh saja di sini si dalaman gubuk pisang ya kita biarkan saja ya di sini dalam kebugusannya ini kebug ini bisa menambah daya tahan tubuh saya teman-teman dan karena ini mengandung banyak cairan ya. Jadi biarpun saya tidak bawa air minum. Tapi saya bisa apa namanya menghasilkan cairan dari gebuk ini. Ini satu lagi ya, kita angkat. Okay. Oh. Oh. Ini dia. Jadi menu untuk hari ini menjelang malam. Saya akan memakan gebuk bakar ya. Kayaknya ini mantap ya, buka dulu ya yang bagian yang gosongnya, teman-teman. Nah, jadi untuk uh, malam ini uh, saya makan-makan gebog ya. jadi rasanya itu aneh ya tapi enak buat teman-teman bisa bisa di ya Jadi kalau susah nyari makanan bisa makan dalaman kebog ya kebog atau pola, eh, pohon jauh pohon pisang teman-teman uh, nah, kalau untuk tidur saya tidak boleh menyalakan lampu ya karena kalau kondisi gelap mungkin hewan-hewan, hewan buas ataupun hewan-hewan kecil tidak akan datang, ya tidak akan datang saya harus apa namanya harus menjaga dari hewan-hewan buas teman-teman jadi saya akan mematikan uh, lampu ya dari lampu itu konser ataupun dari lampu senter uh, ya jadi sudah gelap teman-teman ya uh, sekarang saya mau tidur Teman-teman tinggal tidur ya Oke teman-teman Oh, sudah pagi Ini sudah pagi teman-teman Oh Oh Uh Saya nyenyak sekali teman-teman Saya nyenyak. Oke dari jadi... Ini sudah pagi ya Ini sudah pagi Dan apinya juga sudah padam ya Ditinggal semalaman Oke Uh teman-teman jadi Eh uh pagi ini cerah banget ya, cerah, lumayan cerah cuman agak sedikit gerimis tapi cerah ya okay. baik teman-teman sekarang ini sudah pagi dan saya akan melanjutkan perjalanan pulang saya teman-teman menembus ke, apa namanya, menembus keluar dari hutan Nah, teman-teman, saya tidak akan, e, apa namanya, tidak e, merekam untuk keluar dari hutan Karena saya sendiri cukup saja sampai di sini ya, per, e, apa e, perpulangannya ataupun jelajah hutannya, teman-teman Untuk bertahan hidup, Alhamdulillah, saya, e, apa namanya, lancar Saya lancar, diberikan kelancaran, Alhamdulillah ya Nah, teman-teman, saya harus undur pamit dulu ya, karena ini sudah pagi, saya harus pulang E, mohon maaf, tidak bisa merekam perjalanan pulang karena ini saya hanya menggunakan kamera ponsel. Jadi, kamera ponsel saya, ponsel saya baterainya low, teman-teman habis. E, mungkin akhir kata dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari, alamku.